Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Love Wars, Be dan Leslar Love Dimanapun kalian berada, selamat siang, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia. Pastinya dari dolar kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villar.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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita lihat bersahabat ya, fotonya Baby L yang membuat kita pastinya merasa bahagia. Alhamdulillah. Selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesnar Family Apalagi BBL ini adalah penyemangat bagi kita semuanya Masya Allah, semakin lucu, semakin ganteng, makin soleh, makin pintar Sudah bisa niru papapnya Alhamdulillah, ya, perkembangan BBL luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga, persahabat, ya, ada kuitas untuk hari ini Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tetapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Tuh, Masya Allah. Jadi bersyukurlah, persahabat, ya. Maka kita akan selalu bahagia. Amin. Mudah-mudahan, persahabat, kita semua semakin kompak dan solid juga untuk selalu mensupport dan mendukung Leslar Family. Kemudian persahabat kita lihat juga ada momen spesial juga persahabat untuk warga Konoha. Kali ini ada momen saat Papa Bi main sepak bola bareng tim Marwah FC. Alhamdulillah melihat momen ini selalu kita bangga. Papa Bilar selalu terus belajar dan berbagi ilmu persahabat ya. Alhamdulillah saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga tetap konsisten. Selalu menjadi orang baik dan terus belajar tentang kebaikan. Amin. Kemudian juga persahabat perhatikan di unggah selanjutnya ya, dari MRB Clothing Line ini unggahan tadi pagi enam jam yang lalu. Kita lihat persahabat ya salfok dengan kalimat yang diunggah. Masya Allah, Tabarakallah, sedekah subuh, rizki bilar, lesti kejora. Semoga Allah mudahkan. Amin. Doa doa baik begitu banyak persahabat ya. Masya Allah. Lesti Rizky Bilar, memang selalu menebar kebaikan. Masih subuh saja sudah bersedekah. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar dan rezekinya selalu barokah Bismillah juga mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya juga selalu perhatikan diunggahan IG-nya Bu Vir dua jam yang lalu untuk semuanya. Warga Konoha yuk diajak streaming terus lagu Bunda Lesti, terkhusus lagu Takdir Cinta. Alhamdulillah, viewersnya juga mulai naik, persahabatnya. Mudah-mudahan Leslar Entertainment pun bisa bangkit kembali dengan semangat yang baru, kita yakin. Leslar Entertainment akan kembali menyuguhkan kebahagiaan, akan kembali memberikan kejutan untuk kita semuanya. Bismillah saja, doakan yang terbaik untuk... Leslar Entertainment Kemudian persahabat kita simak juga berikutnya Ada potret kebersamaan Leslar Family dengan Rudy Salim Ini momen semalam yang membuat kita nggak bisa move on banget dengan momen ini Masya Allah Apalagi Abang El selalu menjadi pusat perhatian Outfit dari Leslar pun selalu kece dan keren banget persahabat ya Alhamdulillah ...selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita bangga, kita bahagia dengan Leslar. Dan Bismillah juga doakan mudah-mudahan segala urusan Leslar selalu dipermudah. Semalang, para sahabat, ya. Papa Bi, Bunda Juara juga lagi meeting bareng Koruri Salim. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dipermudah dan diperlancar. Doa-doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Namun kecil juga dipikin banget persahabat ya, tentunya. di sini ada ibu-ibu nih persahabat yang memakai kerudung juga, bukan bunda Lesti persahabat yang memakai baju kuning. Ini lagi menggendong baby, apa itu mungkin baby L ya? Apakah digendong sama ini Masya Allah banget, pokoknya hanya doa terbaik dan selalu menunggu kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat berikutnya Ada postingan yang membuat geram kembali warga Konoha. Papa Bilar kembali Di fitnah mengenai perselingkuhan. Postingan yang diunggah oleh akun Les Update Boy Update Alfatih Bilar dari akun Aditya Satanika Hedaya ini akunnya persahabat ya. Di situ menuliskan sebuah kalimat di Ini membuat warga Konoha pun persahabat ya geram melihat. Kalimat pesan ini Papa Bilar masih saja dituduh Selingkuh persahabat Kita doakan saja Mudah-mudahan tidak ada lagi Haters kuyang yang selalu Memfitnah Leslar Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Leslar Boy Update Alfati Fatih Bilar Kuyang DM Mimin bro pagi-pagi Nggak -pagi ada kerjaan dia Katanya itu persahabatnya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya dari akun Atar. Mimi Handayani dia lagi sakit, sakit lihat orang bahagia. Katanya tuh bersahabat, ya. Ada juga tanggapan lain dari akun Sumisa Muhammad mengatakan, heran ya si Kuyang, yang mana satu yang disasarkan sekejap, awas sekejap di final. Lepas tuh, Tante Adeh nggak konsisten dari situ. Lihat fitnahnya, terus saya baca dari sini aja. Sudah terlihat fitnah dari haters dari kuyang yang selalu saja iri melihat kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar. Doakan saja, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan pasti kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya di siang ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi, di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.